Aduh, pusing, pusing. Mana punya duit? Utang lagi hutang lagi. Ah. Dekok. Nah. Bos. Mana nih? Apa ini, Bos? apa apa belaga lupa utang gimana bayarnya kapan waduh saya lagi nanggut bos gimana ini katanya dapat jata kemarin panen abis ini muter gimana saya anggut aja ya jangan nanti saya gimana jadi nggak punya duit ini hari ini anak saya butuh susu Wah, nanti aja lah Hai, oh, kalau kawan yang ini, sebelah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, aja hai, hai, hai, saya perlu hari ini hai, hai, hai, bos hai, sekarang ada berapa katanya janji janji terus hari 30 hari ini saya kasih kesempatan hmm. besok. Kalau nggak bayar motor, saya bawa oke. Oke, ya, ah. awas! Hmm. Hmm. pokoknya kalau hai, uh, bayar utang hai, eh besok hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, acak ya, ya. hai, ah, banget nih Belum seperti transfer, transfer lagi yang bayar tanggal kemarin ini hari ini awas aja kalau nggak hari ini di transfer kacak kacak beneran. Wah well. apa nih? Alhamdulillah di transfer juga nih. Ah, buat terakhir edgy nih ya buat separuhnya buat terakhir edgy sama buat beli susu. Kokatin dulu ah. Oh. Ini lah, saya ingin kata ke tulah nih bagi aku sih dia punya duit, woi siapa tuh? woi masuk udah masuk masuk masuk masuk masuk masuk saudar, masuk masuk apa Ngapain, ini? Tumen, tumen, ini temen-temen <laughs> nih, iya nih yang langsung lah, jadi sebagai teman yang baik, okay, ya. ayah yang mantakan lah. <laughs> gue oh, mau ngajak perlu naktir. Betul, dan gue lagi apa? Ayo, gue naktir itu enggak. Eh, iya. Boleh dong. Ayo, ayo Poh, lah. Naktir kali-kali. Oh iya. Tidak lama. Cepat kendalnya. Oh ya, lumayan. Kalau emang energi nggak kemana, kita harus berbagi. Iya, yeah. benar mm -hmm. banget selawani sih Ayo Uman Ayo ngaper nih Ngaper Ayuh. Wah, ini gua ngeraktir Aduh panas banget lagi Dekam <tuk> ini Kasian lu bapak-bapak Iya Kasian juga ya Iya mau ngeraktir Ntar dijanji mau ngeraktir lu Ini buat duk Coba ya, terus diapa ini makan nih, makan nih, serah, gua mau ngasih bapak-bapak itu dulu, terus gua nih, serah, gua mau bapak-bapak itu kasihan, rigu mak, salam, ada Rizky, apa ini, apa ini? enggak buat bapak belum makan kan ini, ini. lagi, ppkm lagi psbb, oh, ini dari Terima saya siap. ya, nah. aja pulang heran makan gimana nih, gak jadi apa gimana, tolongin apa aja ya, nggak usah bingung udah kasih aja itu juga sama buat tabungan udah akhirat masuk traktir itu gua narkil lu buat tabungan di akhirat hahahahahahahahahahahahahahah udahlah pak bapak nih apa apainya bang? Dikalah disuruh itu tuh masih katanya buat di akhirat itu brother berbagi lah ayo